Kalian harus subscribe dulu, karena subscribe itu sangat gratis. Enggak sih, enggak gratis, gratis amat, karena banyak kuota. Ah, ah, ah. What is up, guys? Welcome back to my channel. Classy was here. I'm Classy aka Dimas Muhammad Kamu. <laughs> Oke, okay, hari ini gue mau ditato di Goldfather. Eh, uh, tato nya gue mau tato sebelah sini sebagai. Hmm. Hmm. Uh, mungkin pada sakit sih. Soalnya yang ini yang ini sakit banget. Di sini malah tambah sakit, tapi kita cobalah sekuat tenaga mungkin gambarnya kita bikin dulu dalam. Langsung ke dalam aja yuk. Come on, let's go Ini ya udah ada baru kurang lebih buat anak anameinya ini baru gini doang tinggal kayak a nya a nya anjing maksudnya anjing aneh aneh coba dong gimana gimana jadi ini ngambil konsepnya kayak brush sehat kuasa ya kuasa di cuman tetap ambil si hidup makannya kayak gini cuman enggak sama merasanya itu kan dia lebih lebih apa ya kayak lebih rapi lah ini dibikin agak berantakan soalnya dia lebih uh, gitu hmm, lebih ngepang ah oh, ya, gitu. uh, sesuai soalnya kan kata itu kan ngikutin karakter orang orang ya kalau misalkan kamu feminim bisa dibikin <laughs> agak kayak begitu <bikin> loh <laughs> gitu contohnya oh, gini mm -hmm. Acak-acakin aja Tapi gak segede gini kan Tadinya mau bikin 30x30 cm Oh udah Subhan... kayak kosan ya Subhan Subhan Bangusat juga ya Sebenernya lubin, lubek Cuman gini doang <laughs> Oke okay. okay. Oh ini belum saya lupa Oh tuh gak typo udah nih pelipatan hmm. Udah pernah belum, belum punya tato typo? Mau coba? Belum sih Eh oh, Pernah sih Waktu tato kedua Sator ini tukar. asal di yang di punggung ini, soalnya pistol air. Jadi, <laughs> pistol air tadinya mau logo Grand Central, tapi jadi pistol air. Iya, Bukit. pasti orangnya kebanyakan dia ya, itu bay bayarin pakai tuak. Soalnya serius, tua. hmm. T -t -t -t. Oh, tuh. tato tuh tertua. Jaman SMA, rasa tuh, saya bang, tato di dada. Oh yang alay itu ya gak lah studio juga sih nggak maksudnya eh, batonya jelek gara-gara eh, galau ya Enggak juga nggak yang bener aja nggak gede kayak gitu tapi kan segini tadinya anjing segini, segini lah ya nah segitu cukup yes oke okay. ini merah merah full block full block merah nggak ada itu oke okay. Yaudah deh okay. Itu mau prepare dulu, prepare dulu ya, prepare dulu. gak usah lah. Oh iyalah. Kemarin tuh uh, ayah lo udah sempet atau coba coba, cuman tatoo yang ini uh, Ntar kalian bisa lihat di highlightnya, highlightnya di YouTube. Dan pas tatoo ini beres, lo perlu draw, perlu draw dan di terusin, makanya prosesi kemarin tuh beres sama tatoo yang ini juga, cuman dua tadinya mau satu. Dua, ini, ya seharusnya tuh mau langsung dihajar dua juga banyak drop makanya langsung hari ini ntar kalian lihat deh tapi memang Halo. semua nggak cuma doang tapi semua orang rata-rata macam macam uh, cowok kondisi ini pokoknya uh, kayak perut ya, ya. Itu rusuk, Dan tuh bawahnya banyak itu sakit jadi wajar kalau misalkan drop aja ntar kalian bisa lihat mereka tuh di YouTube gitu ya hasil foto yang ini, ini sekarang proses, uh, proses. biasanya kan banyak yang apa ya tato artis bukan tato artis ya tukang patok yang anaknya sopo ya mereka tuh kan ya yang customer tuh enggak gas aku memang bilang kayak semua tato artis itu cuman maksudnya kayak beberapa mungkin yang gak ngerti yang belajar tato nya atau tidak mereka tuh enggak akan ngeliatin jarumnya nih mas jarumnya baru gitu terus kan si jarum tato sendiri kan ada expirednya hmm. ada expirednya kayak gimana ya sebenarnya kan jarum bukan makanan ya maksudnya expired sama expired sama aja sebenarnya tapi ini ya gimana maksudnya misterial juga dampaknya jadi, juga kan dampaknya juga, juga, belum. juga belum tentu ya, betul. syukurnya sampai sekarang belum pakai jalan yang udah expired jadi ya lebih baik sebelum beli beli equipment patah dan sebagainya mending dicek dulu itu maksudnya itu udah ada Udah mendekati expired atau kebawah mungkin Sekarang buat nyatain si anjing ini Pakai jarum, hmm? <laughs> jarum RL5 Ini cartridge ya Cartridge bukan jarum buat koyok Jarum 5 sama RM7 RM7 buat fill and guarnisi Baruk, baruk Yang kemarin emang bekas oh, nggak apa -apa. Ya. Senang saya ife Oh gapapa, seneng saya hobi eh. Hobi Sumpah anjing sakit banget ngantot anjing anjing sakit banget ini posisi tato yang paling gue benci anjing emang anjing ah, emang ha? Ampun, ampun, yuk Tadi sebelum mulai ini Ada makan dulu gak? Udah sarapan belum waktu kerja ya? Makan Nasi padang Oke okay. uh, Minum apa? aku loh ada gak tuh Enggak Tidur cukup? Tidur sangat cukup Oke, okay, good Air putih harus Air harus putih hidup. harus banyak Soalnya Tadi kan gue baru bikin tato mm. Gue baru bikin tato di tangan gue Dan tato kecil banget, cuma eh 2 cm doang nah, Tapi, bleeding uh. pak, Tadak banget Gak berhenti-berhenti Ini gue udah bleeding belum? Ini gak ada bleeding nah, Gak ada Gak ada, Saya hapus. Karena kebanyakan kan ada orang ngomong mau tato Sambil mabuk gitu menurut gua sih, goblok aja kok padahal itu malah itu bikin bleeding, e, maksudnya tuh mau darah banyak tuh gak masalah cuman yang gak masalah kalo misalkan lu berdarah hmm? tinta tuh ngedorong masuk ke kulit kan, sebabkan kulit oh jadi tintanya selama, susah masuk iya, susah masuk, masuk. sebabkan darah, dorong gua jadi langkah baiknya sebelum kalau ada yang mau ditato makan dulu yang banyak minum air putih jangan minum alkohol tiga hari, hari, hari sebelumnya istirahat istirahat yang cukup makan yang banyak ya nanti sakit muah Finally, akhirnya beres juga ini tentunya masih berdarah darah masih berdarah darah tapi bagus sih thank you ya. Le. Sekarang tinggal dipasang apa? Di -rap. Di Rap, oh Boleh. Sekarang dipasang rapper, wrapping <laughs> plastik wrap biar enggak jadi dibukanya itu setelah satu jam satu jam baru dibuka kita dimasihkan pakai air alkali yes Lem, buka terus pakai air lebih oel kalau mau pakai lebih oel atau tato banget tuh pas udah kondisi kering melupas besok gitu. Gak, besok masih biasa gitu. udah posisi kayak tato yang hmm, ini nggak belum sih cuman kayak udah melupas nih kayak udah gatel pokoknya udah kerasa gatel parah gitu oke oke oke tatonya udah beres Uh, thank you so much buat Ail atau artisnya dan ownernya juga Abang apa apa, apa manggilnya apa? Ya? Mas Mas gitu. Masrian Mas Mas Bin dan Mas Idui dan Mas Idui semua yang sebagai pirsing <laughs> yang mau pirsing juga yang mau pirsing apa sih? Itu? kalau misalkan ada yang mau piercing, bisa datang ke sini juga Goufader E -in. ini bagian piercernya, ini piercing kalau misalkan Tato ini juga Tato, aku juga Tato tapi uh, mas Mas Bin 10 tahun Tato orangnya gak di Tato, bersih iya, rajin, rajin salat lagi yang ini piercingan, gak ada piercing <laughs> <gulur> ya, yes, so gak ada versi. Gak thank you buat temen-temen uh, semua. Jangan lupa juga di follow Instagramnya dari Aidoi. Dari Aidoi Instagramnya, mm, Aidoi yeah, Yudi. Aidoi Yudi ini Instagramnya Om. Oh, Kenapa cuma Ryan bin? I am Ryan bin. Ntar kita tulis. Ntar aku eh siapa sih yang akan tau aku? Ntar ada Aichi. Iya, ada di sini, ada di bawah. Pokoknya Instagram itu semua ada di bawah. Thank you so much buat Goldfather, buat Ail, buat semuanya yang ada, buat di semuanya sini. yang ada di sini. Uh, nanti uh, hasilnya juga bisa kalian lihat. Bagus, oh, iya. bagus banget. Dan gue mau ngadain giveaway nih. Durasinya sampai Desember, masih ada waktu dua bulan. Tanggal apa? Tanggal berapa? Enggak mentoknya, mentoknya tanggal 31 Desember dari sekarang. Uh, 50 ribu subscriber free tato gue yang bayar ditunggu Ditu dari, dari sekarang masih ada waktu 2 bulan hmm. di follow juga instagram studionya yes syaratnya sih cuman nyampe 50 ribu subscriber cuman sampai 31 Desember pilih, uh, berapa orang yang kepilih? 5 orang terpilih 5 orang yang kepilih, gue yang bayar gratis Lima. ya jadi itu giveaway nya buat Lima. kalian nya bagus, ntar kalian bisa lihat hasilnya juga. Thank you so much sekali lagi. Jangan lupa like, comment, share, and unfollow, dan hapus YouTube-nya. Thank you so much ya. Semuanya, kita pamit. Bye-bye.